Baiklah para sahabat dan seluruh manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Pasti kalian malam hari ini dibikin bahagia karena vitamin luber yang sudah disuguhkan lewat live streaming di channel Youtube Nasar Entertainment. Special party surprise di ulang tahun Bunda Lestik Jorah. Spesial dari suami tercinta Rizky Bilar Yang sudah mempersiapkan Wow Ini kejutan yang tak terduga Yang kita dapatkan Mudah-mudahan bahagia selalu Rumah tangga mereka berdua langgeng dan dijauhkan Selalu dari orang-orang yang tidak baik Sekali lagi Happy birthday untuk Bunda Lesti Bundanya Abang Fatih Mudah-mudahan sehat Bahagia dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran. Service dari seorang rezeki bilar. Ini memang masya Allah banget ya. Kita semakin bangga, semakin bahagia punya idola yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Contohnya Leslie dan Bilar. Ini pasangan yang sefrekuensi. Berkah selalu dan selalu diberikan ke. Bahagiaan pastinya untuk Lesti dan Bilar Banyak momen spesial Dan pastinya kejutan-kejutan Yang didapatkan oleh Bunda Lesti Di acara surprise Ulang tahun yang ke-23 Dari sahabat Dari orang-orang yang terdekat Dan terutama dari suami tercinta Masya Allah banget Pokoknya bangga Bahagia sekali Luar biasa, tante dia mendoakan yang terbaik Kita lihat juga persahabatan momen dia spesial Bunda Lesti, Papa Bilar, dan Abang El Ini menunjukkan keluarga kecil yang sangat bahagia Banyak sekali tentunya kejutan di acara ulang tahunnya Bunda Lesti Salah satunya para dia Bunda Lesti Ternyata mendapatkan kado yang sangat luar biasa Kado yang tentunya tak terduga juga oleh semuanya. Ternyata Bunda Lesti mendapatkan kado spesial kapal pesiar. Wow. Tanpa kompromi, tanpa diskusi lagi dengan seorang Lesti. Rizky Bilar justru mengambil keputusan memberikan kado yang sangat wow banget. Masya Allah hadiahnya ya dibeliin kapal pesiar. Mudah-mudahan berkah dan makin lancar rezekinya idola kesayangan Dan mudah-mudahan rezeki idola kita juga nular ke kita semuanya Amin Berikutnya bersama disimang juga momen spesial Yang tentunya ditunggu-tunggu adalah Abang L Yang selalu menjadi pusat perhatian banyak orang Luar biasa banget ya Abang Fatih Anak yang soleh, anak cerdas, anak yang sangat membanggakan Semoga menjadi kebanggaan selalu untuk kedua orang tua Amin Kemudian juga bersahabat ya Banyak doa, banyak support dan dukungan dari orang-orang terdekat Orang-orang baik Salah satunya Ustaz Sufi Al-Buguri Yang ikut menghadiri acara ulang tahun Bunda Lesti Kejora Masya Allah Dan tentu kita juga mendapatkan kabar bahagia bahwa Lesti dan Bilar itu akan mendapatkan gratis umroh dari Ustaz Suki Wah Masya Allah banget ya Dan insya Allah tahun ini diadakannya Kita doakan yang terbaik mudah-mudahan semuanya lancar Semuanya diberikan kemudahan Kemudian persahabatnya kita simak juga nih Tentu ada momen spesial dari Rara ya Yang selalu saja tingkah lakunya Membuat kita ngakak dan pasti tahu bahagia juga Dan pastinya bangga banget melihat pertemanan mereka Masya Allah kita selalu dibikin bahagia malam hari ini Luar biasa untuk Lesti Mudah-mudahan semakin sukses dan semakin jaya selalu Amin Kemudian bersama disimak juga info yang tentunya kita dapatkan Kali ini dari Lapor Pak Trans 7 diingatkan kembali bahwa nanti besok malam bakal ada kejutan yang akan kita dapatkan lewat acara Lapor Pak Trans 7 Sidak Bandung Day 2. Karena Rizky Bilar akan menjadi bintang tamu dan momen spesial pun kita dapatkan saat video bareng Bunda Lesti Kejora. Wow, ini kejutan juga untuk kita semuanya. Disimbang juga pada di kalimat caption info yang dituliskan Pasukin udah siap buat lapor pak Sidak Bandung jeli 2 besok Wah ada Rizky Bilar nih ngapain ya besok jam 19.30 waktu indonesia Barat Di Official Trans 7 Jangan sampai lupa Dicatat jamnya biar gak ketinggalan Dan biar gak kelewatan Untuk menyaksikan secara langsung di TV Acara Lapor Sidak Bandung Day 2 Kemudian bersama ya, dia Disimbang juga info polling online Couple Media of the 2022 Lesti dan Bilar masih berada di posisi kedua Dengan perolehan voting 321.698 votes Dan posisi pertama masih diduduki oleh Pasangan Rangga Azub dan Heiko Van Der Vecken. Dengan perolehan voting 323.957 votes Terus semangat untuk selalu mendukung yang terbaik Buat Lesti dan Rizky Bilar Dan pastinya kita juga masih menunggu cirukan terbaru Dan pastinya kabar baik selanjutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu memberikan informasi terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Bin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.